Halo Assalamualaikum, siang ini kita coba salah satu kuliner di Borojo letaknya sangat strategis, dekat dengan sungai Begawonto, namanya Begawonto Resto 77, yang beralamat di jalan Kasokan Jogoboyok, Rancamatan Buadadi, Kabupaten Borojo, Borojo, Jawa Tengah, yuk lihat video berikut Lantai pertama terdiri dari kafe, kasir, halaman parkir yang sangat luas dan pemandangan di luar indah sekali bukan dan ada tempat sholatnya juga Lantai kedua terdiri dari tempat masak ada cafe untuk makan bisa dan pemandangan sangat indah sekali dan ada juga untuk musik jadi seru deh dan ada koronannya juga yuk kita lihat view dari atas view dari atas itu sangat indah sekali dan nyaman untuk bersantai sambil menikmati hidangan Oh iya guys, di Bogonto 77 ada menu favorit yaitu lobster black pepper dan kepiting asam manis. Yuk silakan dicoba. Siang ini kita pesan ada ayam goreng mentega, ayam bakar rica, udang telur asin, gurame saus padang. Minumannya ada es Makanan dan minuman di buku Resto 77 sangat beraneka ragam sekali dan sangat terjangkau Yuk silahkan dicoba dengan keluarga ataupun teman dekat lainnya pasti seru deh Dari Boko Wonto Resto kita lanjut ke YIA Cuman 10 menit guys